Kan di hati selalu, Papa kira enggak cinta. matumbol masawang masa uang sawangan itulah adat rukun keluarganya matumbol masawang masa sawangan. Bukun keluarganya Hai kawan Inilah kawan.